komputer ya ya teman-teman semuanya kita akan mulai webinar kita pada malam hari ini kita bersama dengan Ibu dokter Mira lengkong yang sering juga dipanggil Ibu Johana. Terus terang saya juga baru kenal di komunitas pola hidup sehat atau lanjut dengan komunitas diabet uh, diabetes ya. Bu digentar, Bu Mira kayaknya suaranya ada kalau pakai dua gadget mungkin yang satu bisa dimatikan audio gadgetnya. Karena jadi feedback ya. Oke, ya. Malam ini saya ada di kayaknya kota masih ada feedback gaun ibu uh, dari gadget Ibu Mira nah, kalau enggak saya mute dulu oke okay, ya malam ini saya ada di Tomohon di kota kelahirannya ibu Mira ya saya sambil kenalin saya mau kenalkan dulu ini lokasinya kita ada namanya apa ini Grand Grandmaster, Grandmaster. Tomohon. Ya, saya jalan dulu sebentar. Saya mau kenalkan dulu ya. Selamat malam. Ini namanya nih, kenalin dulu ya sebelum kita mulai webinar ya. Oke. Ya. Sebentar. Ini istri saya ya. Lalu itu Ibu Jenny dan suami. Ibu Jenny ini asisten pribadi wali kota. <laughs> ya, dia kepala sekolah Happy Holy Kid yang ada di Tomohon. Ya. Ini besok pagi, kalau saya jadi olah nafas, jam 6 berarti jam 5 WIB ya, nanti di belakang sana itu gunung Lokon tuh malam ga kelihatan ya yang kelihatan sekarang ya kolam renangnya Grand Master Resort Tomohon ya itu sekaligus buat ini aja ya mengenal mengenal Tomohon. ya kita akan mulai dan malam ini saya hanya pengantar saja ya bintangnya adalah Ibu Dokter Mira karena pengalaman yang di KFLS itu Fasitosis Lifestyle apa itu ya kita akan simak presentasinya. Setelah itu tanya jawab yang menjawab semuanya biar Ibu Dokter saya akan membacakan pertanyaan ya tapi nanti ya di waktu yang berbeda. Kita akan atur waktu. Kalau kemarin saya berbagi soal probiotik, nanti baru saya akan berbagi mengenai uh, trik lepas obat, gitu ya. Perjuangan menemukan pola hidup yang tepat. Tapi itu nanti tersendiri saja. Biar sekali bicara kita bisa tuntas, ya. Nah, uh, waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Dokter Mira lengkong atau dipanggil juga Ibu dokter Johana ya Oke okay, silakan Ibu silakan berbagi Oke okay, terima kasih Pak Jarod eh uh, teman-teman selamat malam suaranya ada gaung ya mungkin salah satu gadgetnya dimatikan audionya Oke okay, okay. ya. okay. yeah. uh, oh, selamat last. malam eh, Ibu-ibu Bapak-bapak sekalian Eh, terima kasih, Pak Jarod, untuk kesempatannya eh, agar saya boleh mempresentasikan mem KFLS yang saya adopt ini. Kurang lebih hampir empat tahun, saya baru hitung-hitung, saya pikir saya baru tiga tahun, ternyata sudah empat tahun, karena saya start itu dari tanggal 12 Agustus 19 eh, 5 tahun 19, eh, 2017 sampai sekarang nanti Agustus ini, jadi sudah lima tahun. Um, apa saja yang uh, untuk belajar KFLS tidak ada salahnya kita akan belajar uh, apa sih KLFs itu nanti di belakang presentasi ini saya akan uh, ceritakan benefit yang saya um, saya uh, saya dapat dan um, apa namanya cara-cara mengikuti pola makan seperti ini Terima kasih. Terima kasih. Ah, usah. Uh, maaf, maaf, maaf. Ini kok tidak nyala? Uh, Ibu suaranya hilang mute ya yeah, oke okay. okay. ya yeah. ini cuma saya punya kendala nih Pak apa namanya uh, materinya nggak bisa turun naik Oh oke okay. kembali di kalau gitu di uh, stop Oh, stop. sudah sudah sudah Pak sudah oh. ya yeah. oke okay. secara definisi eh uh, Ketofastosis lifestyle ini adalah suatu gaya hidup. Jadi dia bukan sekedar diet, tapi dia ada gaya hidup. Jadi definisi ketofastosis lifestyle adalah pola makan yang menggabungkan antara ketogenik dan fastosis. Apa yang dimaksud dengan ketogenik adalah pola makan yang dilakukan dengan mengkonsumsi makanan rendah karbohidrat, kita membuat patokan 15 gram per hari karbohidratnya dan tinggi lemak dan protein sedang. Jadi kita jangan salah mengerti ketogenik itu dia rendah karbohidrat, tinggi lemak, protein itu hanya sedang. Ya, fastosis itu adalah fasting on ketosis. Jadi puasa yang untuk menghasilkan ketosis itu yang kita kita tuju. Atau fasting dalam keadaan ketosis. Keadaan ketosis itu adalah keadaan yang dimana energi tubuh itu tidak menggunakan keton sebagai bahan utama. Jadi tidak menggunakan karbohidrat sebagai bahan utama. Diet rendah karbohidrat itu ada tiga. Moderate carbs, low carbs, dan very low carbs. Kalau moderate itu... Karbohidratnya 26-44% dari total energi, sedangkan low carbs itu asupan karbohidratnya 10-25. Nah kita menganut yang low carbs, dan very low carbs itu adalah 10% dari total energi perharinya. Jadi kalau ketofasosis lifestyle itu menggunakan low carbs karena dia masuk dalam 10-25%. Apa sebenarnya KFLS itu? Itu adalah pola makan yang mengadop pola makan zaman purba, di mana makanan tidak semudah saat ini untuk mendapatkannya. Jadi kalau zaman dulu orang pengen makan, mereka menyebutkan real food itu makanan yang dari hewan. Kenapa? Karena tanaman atau makanan yang ditanam, buah ataupun sayur itu okasional. Jadi hanya sesuai musim. Sedangkan binatang itu yang mereka anggap sebagai makanan utama makanya kita bilang itu real food itu menjadi makanan pokok mereka pada zaman purba nah di zaman purba itu kita kalau mau makan nggak bisa kayak sekarang kita tinggal lapar pencet handphone grab datang tapi kalau zaman dulu kita harus kapan datang apa binatang itu untuk kita makan. Kadang-kadang besoknya ada, kadang-kadang berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan-bulan. Nah, tapi kenapa mereka nggak langsung lemes, nggak langsung sekarat? Ternyata penelitian mengatakan bahwa lemak yang ada di pipi, di paha, di perut, yang membungkus organ, organ tubuh, itu digunakan sebagai bahan energi utama mereka karena karbohidrat tidak ada. Nah, keto lifestyle itu menggabungkan antara fisiologi manusia berdasarkan circadian rhythm dengan kebutuhan utama manusia. Jadi dia menggabungkan antara fisiologi utama manusia berhubungan dengan pagi dan malam, cahaya matahari dan tidak ada cahaya matahari. Banyak literatur mengatakan bahwa karbohidrat Merupakan satu dari tiga komponen makronutrien. Tiga komponen makronutrien itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Yang terdapat pada manusia, yang diperlukan manusia. Tapi satu-satunya yang non-esensial yaitu karbohidrat. Artinya itu merupakan tiga komponen makronutrien, tapi dia tidak... tidak tidak utama yang di, di, dibutuhkan oleh manusia, karena manusia ternyata bisa membuat dari bahan eh, tiga, dari ketiga eh, eh, makronutrien ini. Kenapa protein nggak bisa? Karena protein itu eh, bukan soluble. Lemak juga bukan soluble karbohidrat soluble. Jadi karbohidrat itu bisa diserap ke otak karena dia sifatnya soluble. Lemak dan protein tidak bisa. Tapi lemak bisa dirubah dari, eh, dari penghancuran lemak atau lipolisis, dia akan menjadi glikogen dan eh, free fatty acid. Dan free fatty acid ini akan menghasilkan keton yang akan menggantikan eh, produk dari karbohidrat atau kebutuhan manusia terhentang karbohidrat. Lima pilar utama dari KFLS itu adalah, biasanya orang selalu bilang fasting. Kalau saya selalu bilang moving, jadi bergerak atau olahraga, relaxing. Jadi kita harus ada istirahat, ada harus berpikiran positif. Kemudian feeding atau makan, karena ini akan menurunkan simpatis dari kita. Sleeping juga menurunkan apa namanya, simpatis dari kita. Uh, tidur yang tidur yang yang baik di dalam KFLS itu 8 jam, tidur malam. Tapi dia menganjurkan jam 8 malam kita sudah mulai tidur. Karena jam 2 menurut circadian rhythm itu, jam 2 malam kita akan masuk dalam keadaan deep sleep. Tapi uh, slow sleep itu harus kita bangun. Karena slow sleep itu um, akan membuat penyembuhan dari organ-organ tubuh kita. Misalnya, kayak kita penderita diabetes, yang kita harus sembuhkan itu pankreas kita. Nah, kapan jam penyembuhan itu? Dari jam 8 sampai menjelang jam 2. Jadi, teman-teman, kalau seperti saya, dari lima pilar ini paling susah sleeping. Tapi saya bersyukur ketemu sama Pak Jarod karena mengajarkan saya olah nafas. Dan olah napas yang saya sangat suka adalah olah napas yang whiskey ya Pak, karena saya belum sampai lima kali ulang saya sudah tidur kadang bangun besok pagi. Kemudian fasting. Jadi eh, lima pilar utama ini adalah sirkul sirkus eh sirkus eh, sirkel yang harus kita lakukan dalam melakukan KFLS ini. Protokol KFLS. KFLS ini terdiri dari tiga stage. Pertama fase induksi, kedua konsolidasi dan maintenance. Nanti slide berikut kita akan mengenal apa yang maksudnya induksi, konsolidasi dan maintenance. Induksi kita harus apa yang harus kita persiapkan dalam fase induksi ini. Kita bilang ini uh, Imunator hani ini, eh, ini eh, apa namanya eh, eh, madu yang di treatment khusus sehingga kita kalau mau minum ini tidak perlu banyak cuma satu tetes pengalaman saya saya minum satu tetes setiap hari setiap pagi dan itu menghindarkan saya dari banyak banyak eh, sakit ya kayak saya alergi saya sering batuk pilek karena alerginya saya ada asma. Jadi jadi orang-orang yang punya penyakit berat misalnya ada ginjal, ada kanker itu dianjurkan untuk mengkonsumsi imunator imunator hani. Kemudian ini persiapan ini yang harus kita siapkan biasanya kita di dalam KFLS kita terkenal dengan amunisi. Jadi amunisi KFLS itu adalah imunator hani bila mempunyai penyakit. Kalau hanya menurunkan berat badan nggak perlu. Terus, VCO, MCT oil, omega 3, olive oil, dan avocado oil. Apa oil yang lain sih? Belum terkonfirmasi, ter boleh ya? Tapi yang ini boleh dipakai. Kemudian kita melakukan cek GDP, gula darah puasa, dan dianjurkan itu jam 9 sampai jam 10. Basic dari KFLS ini, GDP, jadi bukan keasaman tubuh bukan eh, apa ya eh, keasaman atau basah dari tubuh, atau kalori, jumlah kalori yang kita makan, tapi berdasarkan GDP. Kita akan pindah fase itu berdasarkan GDP kita. Dalam fase induksi ini, kita stop makan jam 8 malam, dan buka puasa jam 12 siang keesokan harinya. Jadi 16 jam fasting. Selama jendela puasa, hanya diizinkan minum tanpa gula atau sweetener. Jadi, uh, biasanya kalau teman-teman suka baca, saya suka bilang stevia. Tadi, tapi pada jam jendela puasa, sebaiknya kita tidak minum uh, pemanis buatan atau uh, apa uh, bahan yang bergula, yang berkarbohidrat. Itu sebabnya pada, pada uh, masa puasa itu hanya diizinkan untuk minum. Jam 12 sampai jam 20 adalah jendela makan. Apa yang bisa dimakan? Uh, semua yang low, tentu low carbs. Kemudian hewani. Boleh makan sayur tergantung gula darah puasa. Dan buah yang diizinkan itu hanya alpukat. Cuma pada fase induksi, karena alpukat tetap ada karbohidrat, belum eh, dianjurkan tidak tidak banyak. gitu. Biasanya kalau saya makan alpukat karena saya suka sekali, saya minum makannya dua, sehari itu dua. Tapi kalau masa faksu induksi, saya hanya makan setengah. Yang dimakan adalah sumber hewani, ikan, ayam, daging, seafood, telur, dengan syarat tidak pakai tepung, tidak pakai tapioka, tidak mengandung gula, tidak mengandung kecap, dan makanan olahan atau diproses itu tidak tidak bisa digunakan. Mungkin makanan yang proses itu yang harus kita hati-hati itu pada yogurt. Jadi kalau kefir itu tidak masalah. Whipped cream itu tidak masalah, tapi yogurt harus hati-hati karena kita harus baca betul ingredients-nya, berapa kadar karbohidrat. Umumnya saya kalau baca makanan itu, ingredients makanan itu, saya haram mencari makanan itu, yang kalaupun ada gula, itu di bawah 4, 4, 4 gram per serving. Nah Induksi itu, tepung semua, jadi yang tidak boleh dimakan, semua jenis tepung, Apakah itu tepung terigu, tepung sagu, tepung maizena. Dan ini di sini ada warningnya hati-hati dengan makanan olahan seperti bakso, sosis, kornet, somai, nugget. Kecuali yang kita buat, karena kita pastikan itu tidak mengandung tepung-tepungan. Gula, semua jenis gula. Gula merah, gula putih, gula hijau, gula batu, gula cair, semua jenis gula. Kemudian kecap. Semua kecap jenis kecap manis tidak boleh, kecuali kecap asin yang kita bisa biasa pakai. Itu yang coconut, eh, apa namanya, eh, coconut eh, dipping, dipping sauce. Itu masih boleh karena gulanya tidak ada. Nah, bumbu masak lain boleh digunakan hanya tidak berlebihan. Artinya, eh, kalau kita cukup dengan menggunakan bawang merah. Tiga siung, ya tiga siung, jangan karena kita ikut ini biar lebih maknyoso rasanya kita tambahkan jadi sepuluh siung. Buah yang dianjurkan, yang diperbolehkan hanya alpukat dan buah stroberi, tapi itu pun eh, tergantung gula darah puasa kita. Sumber serat dari alpukat, cincau hijau, rumput laut, rumput, rumput agar-agar, laut, dan silium khas. Teh hijau wajib diminum setiap selesai makan apapun di saat jendela makan. Kemudian ada moto, bahwa pada fase induksi, makanlah bila kita lapar dan stop makan sebelum kenyang. Makan bisa berkali-kali saat di jendela makan. Jadi jam 12 sampai jam 8 malam itu kita boleh makan mau dua kali, mau tiga kali, boleh. Nanti dengan ber, berjalannya waktu, mungkin itu akan kita muat, ber, apa, buat eh, menjadi makin kecil, makin kecil. Karena kalau saat sekarang saya sudah sekitar empat tahun, saya hanya makan satu kali sehari. Tapi bukan berarti itu pakem gitu satu kali sehari. Kadang-kadang ada dua kali, karena kita harus membangkitkan eh, apa namanya eh, glukosa cycle. gitu Istilahnya cycle supaya metabolisme di dalam tubuh tidak down tapi ada aktifnya. VCO diminum 4-6 kali sehari, 1 atau 2 sendok. Karena saya tidak terlalu suka yang VCO ini, jadi saya belinya yang pakai kapsul. Tapi sebenarnya VCO cair itu sangat baik. Karena dia tidak perlu mengalami metabolisme dulu, langsung diabsorb, selalu berusaha memperpanjang waktu puasa ini. Jadi, jam 12 sampai jam 20 itu, eh, sorry, waktu puasa itu jam 20 sampai jam 12 besok pagi itu waktu puasa, berusaha memperpanjang. Jadi, kadang-kadang buka awal kita buka puasa jam 12, kira-kira sudah satu minggu kita lakukan. Buka puasa jam satu, jadi lama-lama akan menyusut buka puasanya jadi cuma satu satu atau dua jam. Nah, setelah kita melakukan itu, hari ke-7 di fase induksi ini kita cek GdP, gula darah puasa. Bila sudah 80 mg per desiliter atau kurang lebih, bisa lanjut ke fase berikutnya. Kalau bagaimana kalau belum mencapai? Nah, kita ulangi lagi fase induksi itu. Nah, fase kedua itu fase konsolidasi. Langkah-langkah yang harus kita siapkan dari fase konsolidasi sama. Pertama, persiapkan amunisi. Kemudian stop makan jam 20 dan buka puasa jam 14. Jadi, eh, leng dari eh, fase makan itu sudah berkurang 2 jam. Jadi, fase makan itu 6 jam, jam 14 sampai jam 20. Fase puasa itu jam 20 sampai 14 sama yang dimakan yang dimakan itu sumber hewani dan sumber serat itu adalah sayur sayuran cruciferous cruciferous itu makan eh, sayuran yang kayak bunga kol brokoli kol ungu kol yang putih atau tumbuhan yang unsur daun batang sama bunga saja dari tumbuhan itu dilarang makan Uh, uh, sayur itu atau sumber serat itu dari buah dan umbi. Buah itu contohnya terong, uh, labu siam, uh, waluh ya, waluh tuh kalau orang Mendo suka bikin bubur manado tuh, uh, la, apa labu, uh, walu, labu itu uh, enak banget. Itu uh, pengalaman saya waktu makan, masih makan karbohidrat. Da, eh, jadi umbi itu contohnya apa, eh, kentang, wortel itu eh, sebaiknya dihindari. Nah ada orang menado suka makan bunga itu satu lagi, kalau kita kan coba bilang brokoli, kol, ada lagi kalau orang menado makan eh, jantung pisang. Jadi kalau Pak Jarot ada di menado, minta diajak makan jantung pisang, Pak, enak banget. Kemudian teh sama seperti sebelumnya, teh hijau itu wajib dimakan setiap kita makan pada jendela. Uh, jendela makan contohnya, misalnya kita jam 3 snacking, snackingnya misalnya uh, kulit, kulit ayam goreng. Uh, itu hobi saya, kulit ayam goreng. Ingat, teman-teman digoreng tanpa menggunakan tepung. Nah, itu habis makan, itu kita minum, minum apa, minum? Green tea atau teh hijau dalam KFLS, teh hijau itu dianggap bisa mengurangi karbohidrat kalau termakan pengalaman saya. Selain green tea, kopi juga jadi. Kalau saya minum kopi, gula darah saya pasti turun. Nah, bila terjadi HC atau healing crisis, IH atau imunoterhani bisa diminum lebih, kan? Tadi saya bilang, satu saya minum satu tetes, pagi itu cuma satu tetes. Tapi kalau dia iha, itu iha tuh apa ya? Kalau misalnya ketoflu, itu iha, atau tiba-tiba badan kita gatal-gatal, kayak orang dermatitis, itu kita bilang healing crisisnya. Kita boleh minum iha atau imunator honey, itu 4 sampai enam kali sehari. Setengah sampai satu sendok makan. Nanti dia akan hilang sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang yang asam uratnya tinggi. Pada waktu dia mengalami HC, kakinya bengkak. Kakinya bengkak, itu nanti dia badan akan membuat healing proses sendiri. Atau namanya kita bilang healing crisis. Dan itu dianjurkan minum IHA. Setelah menjalani tujuh, fase, tujuh hari fase konsolidasi, seperti kons fase Awal juga kita melakukan pemeriksaan GDP. Pada fase itu kita harus melihat apakah GDP setelah kita naik ke fase berikut, GDP itu meningkat atau tetap atau menurun. Kalau GDP meningkat, kembali lagi lakukan fase induksi sampai mencapai GDP target 80 mg per desiliter. Kemudian baru lagi masuk ke fase maintenance. Jadi, menggunakan acuan untuk GDP untuk pindah fase. Jadi, di KFLS yang penting itu adalah GDP. Makanya Dan GDP enggak usah tiap hari atau uh, kita makan periksa, sesudah makan periksa. Kita uh, percaya bahwa dengan pola makan yang sudah kita atur, tidak ada cheating, gula darah mau nggak mau pasti turun. Walaupun ada insulin resisten ya. Tapi pasti itu akan tiga hari aja pengalaman saya gula darah itu sudah turun. Awal saya ikut ini gula darah saya 400. HbA1c saya 9,5. Cuma dalam waktu satu minggu ya karena satu minggu saya periksa, gula darah saya itu sangat langsung 180. Eh GDP saya jadi 65. Eh sorry HbA1c saya 66,5. Jadi ya lumayanlah uh, itu yang saya dapat dengan mengikuti ini. Kemudian fase maintenance. Ini fase ketiga. Pada maintenance ini hanya menjaga. Seperti judulnya maintenance, hanya menjaga. Fase menjaga. Tapi tetap kita harus mempersiapkan amunisi. Pada saat ini amunisi itu VCO sudah tidak terlalu diperlukan. Karena VCO yang sangat diperlukan pada fase induksi. Karena VCO itu membuat krengki kita terhadap karbohidrat itu berkurang krenki itu apa ya ketagihan kayak kita, ya memang karbohidrat itu kayak narkoba menurut saya ya membuat kita ketagihan untuk makan membuat kita kalau habis makan enak tidur padahal itu penyakit semua fase puasa di apa namanya fase puasa pada fase maintenance itu mulai jam 20, berarti jam 8 malam, sampai jam 16. Jadi, fase makannya sudah makin kecil. Jadi, 16 sampai 20 cuma 4 jam. Kemudian yang dimakan sama, sama fase-fase yang lain, utamanya itu hewani. Makan sayur seperti pada fase konsolidasi, jadi boleh makan sayur crucified vegetable, itu brokoli, cauliflower, terus eh, kol, eh, apa, sawi, itu boleh, boleh dimakan. Pakai bumbu masak, boleh, kecuali kecap. Karena kecap itu hanya kacang kedelek dan gula. Kemudian ulangi pemeriksaan GDP setelah tujuh hari. Bila GDP meningkat, eh, padahal kita sudah masuk masa di fase maintenance, balik lagi ke konsolidasi lakukan konsolidasi sampai mencapai target 80 gram per desiliter per hari ya kemudian dalam fase maintenance ini kita boleh melakukan kalori cycle selama satu minggu setiap bulannya jadi kalau kita kita kan targetnya sampai di fase maintenance ini karena fase maintenance ini akan kita pergunakan sampai sekarang sampai sampai nanti ya kita nggak ada ya kalau kita ikut ini terus ya uh, itu selama satu bulan kita melakukan kalori cycle kalori cycling ini dilakukan satu minggu setiap bulannya yaitu dengan mendurunkan jendela puasa jadi uh, ada yang kita hanya empat jam uh, makannya tapi ada juga yang kita uh, melakukan seperti fase induksi jadi tetap jam 12 sampai jam 20. Jadi 8 jam. Hal ini dilakukan untuk mencegah perlambatan metabolisme dan meningkatkan kembali metabolisme dengan menciptakan jendela makan lebih lebar. Sehingga kita bisa menambah jumlah makan, tapi tetap non karbo dan mendapatkan surplus kalori seminggu penuh. Sebelum nantinya kembali ke puasa yang 20 jam di minggu-minggu berikut. Nah, dengan itu saja yang ilmu yang bisa saya sharing kepada bapak dan ibu dan pengalaman sharing pengalaman saya mengikuti KFLS ini benefit yang saya dapat kurang lebih lima tahun ya karena 2017 tanggal 12 Agustus jadi hampir lima tahun kalau 12 Agustus 2022 saya lima tahun itu alergi saya hilang. Saya tidak pernah alergi. Biasanya saya makan makan e, udang pasti bengkak-bengkak. Terutama mata dan mulut saya bengkak. E, jadi kemana-mana saya selalu bawa e, obat anti alergi. Karena saya nggak tahu makanan yang kita makan itu ada udang atau ada minyaknya atau ada apa tir, tir, saus tiram. Itu saya bengkak semuanya. Jadi saya selalu bawa obat e, apa namanya obat alergi. Saya enggak pernah batuk, enggak pernah pilek, sampai sekarang sudah hampir lima tahun. Dan karena saya tidak batuk, saya tidak pilek, saya penderita asma. Saya asma dari masih bayi, kata ibu saya, dari bayi saya sudah sesak napas. Itu yang bikin ibu saya maksa saya jadi dokter, karena saya asma. eh Hampir lima tahun ini saya tidak pernah mengkonsumsi obat asma satu, satu hari pun. Dan benefitnya dari menghilangkan obat-obat asma. Obat-obat asma itu selalu kita pakai steroid. ya, Dan steroid itu bikin gula darah kita agak tinggi. Kemudian moon face. Puji Tuhan, udah agak kurus nih sedikit. <laughs> Kemudian bikin tulang keropos. Pada perempuan kan agak susah. ya, Walaupun saya senang susu dari dulu. Tapi susu aja kita makan tanpa berolahraga, tanpa... Eh, ada vitamin C yang kita makan, si kalsium tidak akan ditangkap oleh oleh oleh apa namanya oleh tulang, sehingga membuat tulang itu lebih kompak. Itu eh, kekurangannya untuk perempuan terutama dan eh, pada masa menopause ya dia akan berkurang sekali hormon perempuan, akibatnya gampang kropos. Apalagi ditambah dengan obat-obat asma. Kemudian saya punya fatty liver hilang, saya juga kaget sendiri. Tapi kalau saya mereview teori dari fisiologi tubuh manusia, ya iya kalau kita enggak makan karbohidrat yang berlebih. Jadi kalau kita makan karbohidrat itu, makan, makan, tubuh sudah enggak bisa simpan di mana? Ya dia simpan di otot, di bentuk lemak, dia simpan di liver, bentuk lemak. Nah itu setelah kita tidak makan karbohidrat dengan menggunakan keton sebagai fuel utama kita yang disimpan-simpan itu ditarik-tarik sama tubuh gitu. Nah yang utama di liver. Jadi saya bersyukur banget karena dulu saya harus minum obat untuk fatty liver kalau tiba-tiba udah tiga kali lipat dari harga, eh, dari nilai normal. Jadi harus minum obat. Sekarang saya sudah tidak pernah minum obat ini. Kemudian saya stop suntik insulin. Seperti tadi saya katakan, gula darah saya pernah 400. Kemudian HbA1c saya 9,5. Saya suntik insulin, saya pakai Novorapid. Novorapid itu sebelum makan. Kemudian malam itu saya pakai Lantus. Memang sih masih kecil, ya, masih 14 internasional unit Novorapid sebelum makan. Dan Lantus itu juga 14 internasional unit waktu tidur malam. Nah, yang selalu tidur malam, selalu saya paling takut. Karena ibu saya meninggal karena gulanya kurang. Jadi mama saya juga gula. Dia pakai insulin. Dan waktu itu menjelang Natal, dia makan, dia suntik. Kemudian saya nggak tahu gimana, tiba-tiba habis -tiba, makan dia pusing. Minta diantar ayah saya ke dokter. Ternyata... Dokter nggak periksa gulanya, ternyata tiba-tiba mama pingsan. Mami pingsan dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit mereka bilang, mami udah nggak ada. Jadi uh, insulin itu momok buat saya sebenarnya. Karena pengalaman mama, waktu meninggal gula darahnya 30. 30. Uh, saya, kalau saya puasa, saya tiga hari puasa tidak makan karbohidrat, tidak makan hanya minum aja. Saya bisa 4,8, bukan 4,48 dan saya tidak merasa apa-apa karena karbohidrat itu sudah bukan sumber tenaga saya lagi. Jadi jantung saya berdetak sudah bukan menggunakan karbohidrat. Paru-paru saya berkembang kepis itu sudah tidak menggunakan karbohidrat sebagai sumber tenaganya sehingga saya nggak perlu takut akan sama seperti Mama, dan itu saya sudah, ya, walaupun tidak pernah sampai 30 ya. Tapi, eh, apa saya bisa buktikan? Saya 48 masih lari-lari, eh, apalagi kalau kerja sebagai medical advisor di satu perusahaan, eh, minuman di, di Cianjur. Itu kita harus keliling 5 hektar, 5 hektar, eh, luas, luas, eh, apa namanya, pabriknya itu lima hektar dan saya masih jalan masih jalan masih masih apa namanya muter-muter periksa orang eh, apa namanya eh, dilihat apakah menggunakan apd atau tidak jadi masih muter-muter dan saya kaget baca oh uh, 4,8 saya foto buat kenang-kenangan buat saya dan eh, tekanan darah saya jadi normal jadi kalau boleh saya cerita empat tahun lalu saya pernah berobat gigi nah belum jadi eh, gigi itu kan teman-teman tahu eh Bapak-bapak Ibu Ibu sekalian tahu bahwa lama. Jadi dia eh, harus dicek masih ada bakteri atau tidak dengan cara bau. Tapi ternyata kata dokter, saya tutup ya, nanti dalamnya saya kasih antibiotik. Ternyata dia masih ada bakteri, Bu. Eh, Ibu sama Bapak. Tiba-tiba sini saya bengkak. Bengkak seperti orang gondongan. Dan saya sebagai dokter, saya pikir itu gondongan. Saya minum obat, minum obat, jadi panas naik turun, badan tidak enak. Mungkin karena itu inflamasi yang sangat tinggi, jadi badan tidak enak. Aduh, rasa, -rasa digebuk-gebuk. Dan e, satu waktu setelah dua minggu saya minum obat, tiba-tiba bisulnya itu pecah. Jadi saya tadinya pikir gondongan, tapi kok dua minggu nggak reda-reda ya. Kan gondongan itu self-limiting disease ya karena virus. Tiba-tiba benjolan itu pecah. Saya baru ngeh itu bisul. Saya pergi ke dokter, dokter bedah. Dokter bedah bilang, kamu harus dioperasi malam ini. Saya tuh ngebayang ya ayam kalau dipotong, kan dari leher ya. Jadi waktu itu saya takut banget. Walaupun saya dokter, saya takut banget. Saya nangis karena mau dipotong itu. Akhirnya ya sudahlah saya, eh, apa namanya, saya mengalah saja mengikuti apa kata dokter karena pasti dokter yang tahu yang terbaik dan akhirnya dioperasi ini ini bagian leher saya masih ada bekasnya dan dokter bilang itu nanahnya itu cukup banyak dan waktu dioperasi tiba-tiba oksigen saya saturasi oksigen saya turun jadi 60 karena apa namanya nanah itu udah membuat Tenggorokan saya bocor, jadi nanah itu masuk ke dalam paru-paru sehingga saturasi oksigen saya jadi 60. Waktu itu setelah operasi saya masuk ICU dan dokter anestesi itu bilang, aduh, benar-benar kamu bikin kita deg-degan operasi-operasi waktu operasi saya itu bikin deg-degan. Cuma karena sifat dari sifat dari apa namanya dari nanah itu Uh, dari bakteri itu anaerob, jadi dia bakteri itu akan berkembang lebih cepat kalau dia tidak dapat tidak dapat oksigen. Jadi uh, setelah dibuka dia bakterinya berkurang ininya berkurang uh, uh, bahayanya. Jadi akhirnya uh, dokternya bilang ini selama dua minggu nanahnya akan ada terus betul saya sehari dua kali ganti verban dua minggu selama dua minggu dan akhirnya habis dokter bilang waktu satu hari setelah saya operasi keluar masuk ICU dokternya wa saya kasus yang sama jadi kasus sama dengan saya masuk jam 3 saya hafal banget itu cerita masuk jam 315 belas. Jam 3.40 APNU, jam 4 meninggal. Jadi kasus yang sama saya, saya bersyukur sama Tuhan karena saya masih diberi kesempatan. Kemudian eh, saya boleh merasakan tekanan darah jadi normal. Jadi dulu waktu saya sakit itu, tiba-tiba eh, waktu saya masuk ke rumah sakit operasi normal. Setelah dua minggu tiba-tiba saya sesak napas. Setelah diperiksa ternyata paru-paru saya tuh kemasukan air yang banyak. Jadi airnya waktu ditularkan itu 19 liter. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bayangkan 19 liter itu sama dengan satu galon aqua. Itu 19 liter dan itu ada di paru-paru saya dan itu yang bikin saya nggak bisa napas. Lebih lebih susah napasnya daripada sekedar asma. Itu enggak bisa napas sama sekali. Dan biasanya orang dibolongin paru-parunya untuk mengeluarkan itu. Tapi saya sama dokter jantungnya hanya dikasih obat kencing. kencing Jadi saya dikasih lasik melalui infus, akibatnya saya kencing keluarin 19 liter itu. Tapi efek sampingnya apa? Saya kekurangan kalium. Kalium itu eh, bapak-bapak, ibu-ibu bisa kita dapat di pisang, di alpukat Makanya kata Pak Jarod, Pisang itu uh, king of the fruit. Bukan, sebenarnya bukan apel loh. Mangga, pisang, nenas ya Pak. Itu uh, kalau bikin jus pro itu keren banget katanya. Nah, setelah, setelah kalium saya turun, ternyata itu berdampak di tensi Pak. Di tensi saya tiba-tiba 200, 180. Dan saya nggak enggak sama sekali itu karena kalium. Dan akhirnya saya pergi ke dokter jantung, pergi ke rumah sakit harapan kita, karena obat darah tinggi itu saya hanya cocok yang dari harapan kita. Karena amlodipin, apa itu nggak bisa saya pakai. Kaki saya bengkak. Semua obat-obat yang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sebut, yang umumnya lasim dipakai orang hipertensi, saya nggak bisa. Kaki saya bengkak. Jadi saya pergi hanya bisa ambil di rumah sakit harapan kita obatnya. Dan itu nyebelin gitu karena saya kerja di Cianjur harus pergi ke harapan kita ngantri, terus sedangkan sore saya harus praktek lagi jadi empat tahun lalu saat saya ambil keputusan ikut ke FLS itu saya tidak punya saya tidak punya apa pilihan saya harus ikut dengan cara ini karena menurut saya cara ini lebih mudah saya lakukan daripada saya minum obat dan sakit Uh, kemudian saya stop obat pengencer darah. Dulu saya minum clopidogrel karena dianggap um, jantung saya bermasalah karena tiba-tiba bisa ada air di paru-paru. Itu kan jadi ketidakmampuan jantung untuk berdetak sehingga uh, air itu yang harusnya dikeluarkan di uh, kencing tapi masuk ke paru-paru. Jadi saya minum clopidogrel. Jadi saya sekarang stop minum clopidogrel. Uh, cirinya waktu saya periksa gula darah. Kalau dulu kalau saya eh, ini si jarumnya itu harus disampe di empat baru darahnya keluar itu dengan pencet-pencet juga. Tapi sekarang dengan eh, dua saya eh, apa eh, ambil darah untuk periksa gula darah puasa itu sudah keluar dan nggak perlu dipencet-pencet udah keluar. Jadi eh, eh, walaupun itu nggak nggak nggak nggak valid ya, tapi paling nggak warning buat saya bahwa saya sudah tidak perlu pengencer darah. Kemudian ini mungkin tidak terlalu penting, tapi ya jerawat hilang. Lumayan labu agak mulus-mulus sedikit. Kemudian waktu saya eh, suntik eh, insulin, rambut saya rontok. Sampai kulit kepala itu kelihatan. Sampai saya gunting pendek. Dan sekarang eh, rambut saya ternyata tumbuh jadi banyak. Benefit yang lumayan eh, apa, menyenangkan buat saya, berat badan turun 43 kilo. Sampai saat ini walaupun saya masih berjuang untuk 7 kilo lagi supaya masuk BMI normal Pak jadi eh ya menurut saya 43 kilo nggak terlalu berat lah dibanding eh apa 7 kilo tidak berat daripada 43 kilo lah kemudian nomor 12 yang paling saya suka saya merasa lebih energik di, di saat usia sekarang usia 56 tahun Pak jadi sudah masuk usia pensiun tapi kata kepala pabrik saya Jangan dulu lah, Dok. kan masih sehat gitu? Jadi itu benefit yang saya dapat dari KFLS. Nah, contoh kegiatan saya pada KFLS, KFLS ini bangun pagi sampai jam 12, itu kita hanya minum, minum amunisi, jadi ada green tea, coffee tanpa gula atau pemanis. Atau kadang-kadang saya bikin, saya sama mas Aris nih, kita sama minum bulletproof coffee, bulletproof itu. Kopi saya taruh tambah butter sama eh, apa namanya MCT oil atau VCO, tapi bisa juga kita tambahkan dengan eh, santan. Santan apa? Santan kara aja. Kita ma eh maaf bukan eh, di endorse, tapi ya santan yang begitulah, santan yang bisa kita beli di supermarket. Kemudian saya eh, VCO omega 3 ini eh, umumnya diharuskan, tapi saya karena saya sudah lama, ini sudah saya skip. Biasanya udah nggak nggak saya makan. Dan pada jam 12 itu saya minum kefir. Karena jam 12 itu waktu buka puasa, jadi kefir itu saya suka tambahin eh, apa namanya eh, eh stevia, stevia satu tetes atau dua tetes supaya agak manis. Kemudian satu jam kemudian lakukan olahraga atau olnavia. Uh, treat meal, beban dan plank. Saya lebih suka plank. Jadi setiap ini saya ngepleng uh, satu uh, satu menit itu saya bisa saya bisa ngepleng itu sekarang udah sampai 4 menit sampai 5 menit ngepleng. Kadang-kadang karena udah lama jadi bisa nyanyi sambil nyanyi. Nah siangnya. Ini jendela makan bagi KFL lovers, dan di jendela makan ini kita bisa waktu awal-awal kita bisa dua tiga kali makan. Kemudian, karena saran saya udah masuk tahun kelima, jadi saya tinggal satu kali atau omat one meal a day, dan yang dimakan makan utama itu hewani dan lemak. Jadi, kalau teman-teman bilang itu makan daging-daging, ya sebenarnya salah, makannya harus lemak dan steak alpukat dan low-carb snack yang seperti saya pernah posting di eh, apa namanya di grup eh, penyintas diabetes. Malam jam 20 sampai bangun pagi, kita sudah stop makan. Saya berusaha tidur jam 9 dan bangun jam 8 pagi, kadang-kadang jam 9. Kebetulan saya kerja, masuknya jam 1, jadi saya bisa eh, apa namanya bangun lebih siang. Eh, walaupun ini adalah kegiatan yang paling susah buat saya saya harus belajar cukup lama karena pengalaman waktu kita kuliah ya, kita kuliah pakai jaga malam, atau kerja juga pakai jaga malam Nah sudah terbawah dalam kehidupan kita padahal tidur itu sangat penting karena badan itu kita di Charles pada, pada saat kita tidur, bukan pada saat kita bangun atau siaga Nah Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini adalah foto saya yang sebelah yang sebelah kiri yang ada rambut saya masih pendek. Ini baru selesai sakit. Ini berat saya 114 kilo. Dan yang pakai baju biru itu berat saya masih belum seperti si sekarang 71 kilo. Masih 75 kilo tapi lumayan lah Pak. Lebih enak dilihat. <laughs> daripada yang rambut pendek <laughs> itu saja yang bisa saya sharing Pak Jarot, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian memang tidak mudah melakukan ini apalagi di usia misalnya orang-orang diabet umumnya usia sudah sepuh tapi percayalah tidak ada yang tidak mustahil kalau kita mau berusaha dan mau mau sembuh atau lepas obat sekarang saya sudah lepas obat, tidak suntik insulin, tidak minum obat-obat yang lain. Demikian, Pak, kalau ada pertanyaan atau apa boleh silahkan. Wow, oke, okay, terima kasih Bu Mira. Boleh di stop share screen-nya biar kita jendelanya bisa lebih lebar ya, dan saya juga akan set pak. Aris untuk jadi uh, co-host ya nanti kalau Pak Aris mau berbagi paling enggak bisa unmute uh, uh, dirinya ya please stops atau kalau enggak saya akan untuk menghentikan yang ya yeah, oke okay. jadi teman-teman kita akan mulai tanya-jawab ya dengan Ibu uh, Dokter, ini pertanyaannya udah banyak bu dokter biar saya aja yang membacakan jadi ibu bisa fokus pada e, menjawab e, pertanyaan ya. Kalau kita lihat dari awal buat teman-teman yang tidak terlambat masuk tadi maka emang ini diet yang cukup radikal ya cukup keras tapi tetap tidak sekeras diet keto atau PMB atau keto murni karena di sini ada fase di mana Mulai makan sayur, walaupun sangat terbatas sayur yang daun, batang, dan bunga, ya dan masih bumbu. Nah, itu yang, sebenarnya yang saya suka karena memang bumbu itu kan, kalau secara ilmu pangan, saya kan kuliahnya di teknologi pangan, maka bumbu itu antioksidan. Nah, terutama, terutama itu buat teman-teman yang tidak hanya diabetes, itu yang saya concern atau hati-hati, kan? Kalau hanya diabetes saja, sebenarnya masih lebih mudah. Tapi misalnya selain diabetes ada kanker meium kista. Nah begitu nggak makan bumbu, nggak makan antioksidan, kankernya kambuh, gitu ya. Lalu sayur, jika tidak tanpa sayur sama sekali lebih dua bulan dalam ilmu pangan yang lain sayur itu kan prebiotik. Sedangkan tubuh kita itu 30 triliun sel manusia, 39 triliun sel mikroba. Kalau teman-teman dengarkan sesi yang Senin kemarin saya sampaikan ya sehingga kalau kita nggak makan sayur nggak makan prebiotik maka yang dikhawatirkan itu probiotik dalam tubuh kita itu mati sehingga probiotiknya nggak seimbang itu juga akan mengacokkan kesehatan makanya untuk dalam jangka panjang diet keto murni yang betul-betul tanpa sayur tanpa bumbu itu kan kalau para dokter menyarankan maksimum dua bulan nah karena itu saya cukup tertarik dengan KFLS ini karena masih ada sayur dan bumbu, tapi itu pun kalau tadi teman-teman simak dari awal, wow. Ini ini masih terpasuk menurut saya masih sangat radikal ya butuh komitmen yang sangat keras. Jujur saya tidak sekuat ini dan saya tidak diet seketat ini. Nanti tapi lain kali nanti saya akan berbagi. Tapi kita biar fokus malam ini kita ambil ilmunya mengenai kfls ya. Eh uh, nanti ya materinya nanti kita minta Ibu dokter share di WA uh, grup ya PowerPoint-nya biar kita bisa simak lebih jelas. Tapi kita akan masuk di pertanyaan. Eh uh, sebentar. Untuk ACV boleh merek lain selain dari dokter Mira apakah boleh Rice Finegar, uh, berarti kayak cuka beras ya, ada cuka apel, cuka cuka beras. Gimana nih Bu Dokter mengenai uh, penggunaan rice finegar ini? Kalau menurut saya sih, kan tadi saya bilang semua jenis beras nggak boleh, hmm. karena kita belum tahu kecuali mungkin dipakein uh, pro-mix ya saya enggak tahu tuh bisa apa enggak. Jadi bikini uh, bikin ini produce bisa apa enggak saya enggak tahu, tapi setahu saya uh, beras itu kalau difermentasi gulanya tambah tinggi. Contohnya apa? Kita makan ketan. Hmm, singkong ya, apa namanya dengan... tape, tape. Tape, tape Ketan itu uh, gulanya sangat tinggi, dan uh, beras itu, kalau uh, apa namanya, ketan itu gulanya lebih hebat, lebih tinggi daripada sekedar beras air saja. Dan ada sekarang dibilang uh, rice cooker yang anti karbohidrat, jangan percaya enggak itu itu bahasa, bahasa apa namanya ya, bahasa penjualan lah, kalau menurut saya sih. Ya, ya, benar teman-teman ya. Kalau kita makan singkong malah malah karbonnya masih termasuk yang indeks gulanya rendah begitu difermentasi jadi tapi bukan hanya gulanya naik ya, alkoholnya jadi tinggi. Jadi <tid> tidak semua produk fermentasi itu menjadi bebas karbo tergantung memfermentasinya pakai apa ya. Ya, simak ya, boleh disimak dengan simak pelajaran mengenai probiotik kemarin ya. Jadi kalau misalnya singkong difermentasi justru Ya. Ya, Oke okay. selamat malam Apakah pola vegetarian itu baik buat diabetes karena setahu saya itu lebih kepada protein Iya sedangkan akhir-akhir ini banyak diajarkan hidup vegetarian <laughs> ya ini nyimpang dari tema tapi enggak apa, apa apakah orang-orang diabetes bagus vegetarian eh <laughs> uh, saya, so, saya coba jawab ya Pak Jarod eh uh, tidak semua sayur itu yang less karbo atau no carbs. Jadi tidak semua sayur. Ya kayak tadi saya bilang ya pak, sayur itu misalnya kentang. Padahal kentang itu sangat dianjurkan pengganti nasi pada orang diabetes. Kalau kita kita lihat ilmu gizi itu mereka menanjurkan untuk makan kentang. Padahal karbonnya itu enggak kurang kurang dari nasi. Gitu. Hmm. Jadi tidak semua semua apa eh, vegi, eh, sorry, sayur itu baik untuk orang eh, diabetes eh, ya menurut saya masuk logika ya kita kelebihan gula ya jangan makan gula yang dalam arti karbohidrat gitu itu masuk akal saya gitu itu sih pak dan eh, keto itu buka, kembali lagi seperti saya bilang keto itu bukan makan daging tapi sebenarnya lemaknya yang dimakan daging itu cuma bikin kenyang jadi kalau kita mengerti metabolisme dari tubuh, kenapa terjadi glukoneogenesis, dan akhirnya menciptakan keton sebagai fuel utama orang yang makan low carbs, kita akan mengerti gitu bahwa itu kita yang perlu lemak. Itu sebabnya orang, orang, orang KFLS itu tidak pernah, tidak pernah lemes, Pak. Karena ya, banyak sumbernya di pipi kita nih, di paha, di sini nih, di emaap, eh di pantat juga banyak, Pak. Di perut, nah, apalagi lihat orang-orang buncit perutnya itu, itu sumber tenaga. Oke, okay. ya, mungkin saya tambahkan pernyataan yang pernah saya dengar atau saya sampaikan juga: orang vegetarian jarang ada yang kena kanker dan diabetes. Ya, orang vegetarian jarang ada yang kena kanker dan diabetes. tapi kalau sudah diabetes jangan jadi vegetarian kalau dari kecil itu vegetarian dalam arti juga vegetarian yang low karbo ya karena kebanyakan bikin orang bikin diabetes itu kan karena makan nasi bakmi roti dan kawan-kawan gitu loh sedangkan sayur-sayuran itu sebenarnya gulanya sudah rendah tapi begitu sudah kena diabetes maka sayuran masih termasuk tinggi apalagi sayurnya sayur terong, sayur labu, sayur tomat yang adalah buahnya. Jadi kalau mau vegetarian yang sudah terlanjur diabet maka harus sayurnya yang tadi batang, daun dan bunga. Bunga pepaya misalnya, bunga pisang. Nah, bunga kalau bunga pisang saya di, betul, betul. di di Jakarta saya udah udah lengganan udah sering. Jadi kalau saya tetangga atau saya sendiri punya pohon pisang, kita kalau berbunga, bunganya dimasak, Bu. Jadi, kita udah sering masak. <laughs> ya, Oke, okay, kita lanjutkan e, pertanyaannya lagi. Saya ikut PMB dan berat badan turun 8 kilo dalam satu bulan, padahal saya sebelumnya sudah kurus. Sekarang tambah kurus lagi, tetapi dengan pola K apakah bisa menaikkan? Nah, mungkin sambil saya tambah pertanyaannya nih, Bu, Bu Mira, ya. ya. Tadi kan ibu Mira dulu dari 102 berapa? 114. 114 kilo, lalu jadi 70 sekian. 1, itu Itupun itu masih harus turun 7 kilo lagi, gitu nah, ya. Nah pertanyaannya, masih IMB normal. pertanyaannya ini kalau malah sudah ke bawahan ya, saya saya kalau umur saya 60 tahun ibu, dan saya berat badan saya sekarang 59 setengah, jadi sudah di batas bawah nih. Saya harusnya 63 sampai 59. Jadi saya tidak mau lebih kurus lagi nih sama dengan yang bertanya ini, udah turun 8 kilo, dan jaga-jaga juga sudah di batas katakanlah sudah di ideal bahkan batas bawah nih saya saya saya sekarang lima puluh setengah kilo. Nah saya nggak mau turun lagi. Nah pertanyaannya nih apakah KLFs ini bisa menaikkan berat badan atau gimana cara menaikkan berat badan kalau sudah di batas bawah bu? Uh, ada trik-triknya pak. Contohnya, pada waktu kita jendela puasa, kita minum kaldu. Minum kaldu dan kaldu itu eh, sangat baik untuk menambah energi. Kemudian, olahraga jadi pembentukan otot. Hmm. Itu masa otot di olahraga, kita masa otot akan bertambah waktu kita olahraga. Jadi tetap melakukan, yang tadi saya bilang, plank. Saya lebih suka plank, karena kor tubuh itu akan bekerja banyak. banyak Otot perut, otot paha, otot kaki, otot tangan, itu akan bekerja banyak. Dan eh, makin banyak otot yang kita gunakan, gula itu yang eh, ada di otot, yang dihasilkan oleh otot juga itu akan berkurang. Jadi mengakibatkan insulin resistensi itu akan berkurang sangat banyak. Jadi kalau menurut saya itu hebatnya eh, Metabolisme lemak Dia itu Yang bikin kurus ke bapak kan karena lemaknya keambil hmm. Bukan ototnya ya. yang keambil ya. Jadi sebenarnya Berat badan bapak ya segitu Kalau lemaknya diambil Nah kalau tidak mau kurang Berat badannya turun olahraga supaya masa ototnya jadi besar. Kemudian itu eh, apa namanya kalau lapar dan dan eh, tidak cepat turun berat badan minum minum kaldu. Oke okay. ya mungkin saya pantut apa saya tambah ya ya saya saya berat badan ideal saya di 59 sampai 62 dan 63. Nah saya sekarang lima menimbang tadi 59 setengah saya jamin dalam dua minggu saya bisa naik setengah kilo atau dalam satu minggu saya bisa naik setengah kilo dalam minggu depan jadi saya butuh waktu satu minggu untuk menaikkan setengah kilo satu bulan saya bisa bisa naik berarti saya bisa naik dua kilo Nah, saya berbagi tips juga sama dengan yang Ibu Mira katakan eh uh, yang dinaikkan masa otot atau uh, otot. Nah, otot itu dari protein Nah, protein itu kalau misalnya bikin kefir, maka bikin yang susu non-fat supaya w-nya banyak. Karena w itu adalah untuk membentuk otot protein, pembentuk otot itu w, jadi minum kefir bening, kefir beningnya ya. Nah, tapi karena kita diabetes juga butuh lemak, maka sebenarnya kita GERD-nya juga enggak apa-apa, putih itu GERD-nya itu lemaknya. Tapi kalau mau nerain berat badan, bisa w-nya, atau memang ya boleh juga, kalau mau betul-betul minum susu. W tambahan, ya. jadi beli yang kopop bubuk. Tapi itu otot tidak terbentuk kalau kita tidak angkat beban. Jadi makanya olahraga, tapi olahraganya harus sedikit ada beban supaya ototnya dilatih, karena otot hanya terbentuk kalau dilatih. Jadi pertama, naikkan berat badan dengan menaikkan jumlah otot ya, protein. Yang kedua, saya coba, ya, saya berat badan naik, dengan menaikkan lemak bawah kulit. Hmm. Jadi lemak bawah kulit itu menariknya begini, kok Tuhan itu kayak bikin ilmu itu sebenarnya bisa gampang ya. Kalau misalnya buah apa yang bagus buat ginjal, buah itu bentuknya kayak ginjal. Anda kalau diperhatikan, nih, buah apa yang bagus buat jantung, itu bentuknya tuh bisa kayak jantung. Buah apa yang bisa menaikkan darah, yang mananya merah. Misalnya gula bit. Jadi itu ada kayak, ya percaya tidak percaya tapi bisa begitu itu juga cerita dari dokter Tan Sutien. Nah sekarang kemarin saya punya visceral fat udah bagus banget di bawah 7. Visceral fat itu lemak yang membungkus organ tubuh. Tapi lemak bawah kulit saya itu rendah sehingga kulitnya bisa kayak kering. Lalu saya makan itu rambak. <laughs> rambak kan kulit. <laughs> Ya aneh bin ajaib lemak dari kulit, mak maksudnya ke tubuh kita ke kulit juga. <laughs> Sehingga saya coba, maka lemak bawah kulit saya naik satu persen. Tapi satu persen dari seluruh tubuh ini menaikkan bisa setengah kilo. Tapi tidak menaikkan visceral fat saya. Visceral fat itu lemak jeruan. Jadi eh, makin lama kita bisa kayak mencoba begitu, dan itu paling enggak saya bisa atur naik berat badan dalam 21 bu bulan itu bisa naik satu sampai dua kilo Nah kalau sudah gulanya sekitar 100 maka saya teruskan saya tidak seketat uh, KFLS ataupun PMB atau keto ya yang sampai bu dokter ajarkan dua uh, digit 80 gitu ya kadang saya 99 100 105 udah <laughs> udah citing-citing dikit <laughs> nah, tapi ditunggu dulu ya tunggu dulu kalau memang Memang kalau akurat itu kan pakai DNA, tapi DNA kan mahal. Makanya saya sering sharing kalau mau tes DNA itu akan akurat sekali, tapi mahalnya karena ya butuh butuh 8,2 juta. Nah kalau nggak tes gimana? Ya dicoba. Kalau dites nanti akan ketahuan metabolisme, metabolisme lemak atau metabolisme karbohidrat yang kita sensitif. Nah orang diabetes memang kebanyakan sensitif karbohidrat, tapi belum tentu. Nah, kalau dia sensitif dengan karbohidrat dengan lemak, maka naikkan berat badan itu. Makan lemak, berat badannya cepat naik. Tapi kalau sensitif karbohidrat, makan karbohidrat, maka berat badannya cepat naik. Nah, masalahnya kan gimana kalau kita makan karbohidrat terus gulanya naik? <laughs> nah, ini memang butuh, butuh apa namanya ya? Kita butuh. Uh, kayak naik layang-layang ya itu kayak tarik ulur dimana pas saat gula kita cukup rendah misalnya di bawah 100 kita beranikan makan karbohidrat terbatas untuk menaikkan berat badan bagi yang memang itu signifikan tapi sekali lagi ya tidak semua orang itu makan karbohidrat berat badannya naik loh jadi kalau tapi kalau orang yang memang berat badannya itu tergantung karbohidrat untuk menaikkan, itu itu itu me sensitivitas metabolisme. Ada orang yang sensitif itu lemak, jadi begitu makan lemak berat badannya naik banyak. Makanya ada orang yang pengen kurus sudah ngurangi nasi baja banyak ini bukan orang yang diabet ya hanya pengen kurus gitu. Karbohidrat dari udah udah udah diet karbo nggak kurus-kurus gitu. Kenapa lemaknya yang membuat dia jadi dia eh uh, dengan makan lemak maka karbohidratnya naik. Tapi ada orang yang Makan lemak banyak, berat-beratnya nggak naik. Kolesterol yang naik berarti metabolisme lemaknya jelek. Nah, ini yang perlu di-check. Di, di Tapi, sebenarnya kalau mau gampang, itu metode coba-coba. Tapi, nyobanya kalau mau aman, ya dalam batas di mana kadar gula tetap terkendali. ya. Oke, itu tambahan dari saya. Sekarang kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya: Bu Dokter mau tanya, tingginya gula darah apa berpengaruh? pada penyebab glukoma mata kiri saya tekanan retina 23 apakah itu berbahaya HbA1c saya 6,9 mohon pencerahan Bu dokter dan apa yang harus saya lakukan umurnya udah 70 tahun Oke silakan Bu dokter Ya kalau dari definisi gula darah tinggi itu termasuk tinggi Pak Eh ibu bapak atau ibu nih Pak eh uh, HbA1c nya ibu Oh, Ibu HBA1C-nya 6,9 juga itu kan sudah termasuk tinggi ya. Karena yang yang, yang kita masih anggap normal itu 6,7 HBA1C-nya. Ya ya harus kurang-kurang makan karbohidrat. Dan bapak bapak juga bisa lihat di trigliserit ya. Trigliserit itu kalau tinggi terus kita tidak merubah pola hidup itu dua eh tiga empat tahun lagi pasti diabet. karena trigliserit itu hasil kolesterol yang dari karbohidrat kita makan jadi dia ya, simpen simpen tuh eh, di, di apa namanya di jadi lemak lemak kita yang ada di paha perut itu sebenarnya gambaran dari trigliserit jadi trigliserit itu eh, kalau kita tidak sudah tinggi tidak tidak merubah pola hidup ya pasti akan jadi karb, eh, jadi eh, diabetes itu pengalaman saya sih dan teori bilang begitu. Ya, oke. Okay. Ada pertanyaan yang tadi udah kejawab dengan presentasi ya apa yang boleh dan tidak boleh dimakan kan tadi sudah dipresentasikan apa-apa yang dimakan dalam KFLS ya sayurnya terbatas. Nah sekarang saya lanjutkan, Bu Dokter kalau hipertiroid dan sekaligus juga diabetes jadi ada double ya selain diabetes juga hipertiroid apa bisa mengikuti diet KFLS ini jawaban saya sih bisa ya Pak karena kayak tadi saya bilang KFLS ini bekerja secara mengatur fisiologi tubuh kembali ke normal nah tiroid itu dipengaruhi simpatis Simpatis dari dari uh, orang jadi saraf otonom itu kan ada parasimpatis dan simpatis. Nah simpatis ini adalah uh, yang mempersarafi uh, tiroid. Dan kalau kita bisa menurunkan kualitas dari simpa, eh, dari simpatis ini melalui KFLS dan olah nafas, menurut saya bagus banget. Jadi kemungkinan uh, bisa sembuh ya bisa lah. Hmm. Oke okay. ya saya tambahkan mengenai olah nafasnya. ya. Manusia di dunia ini karena stres, macet, deadline, buru-buru, stres itu membuat tanpa sadar tarik nafas lebih panjang daripada hembus nafas. Nah, kalau kemarin ikut yang webinar autonomic nervous system, tarik nafas itu simpatik, lepas nafas itu parasimpatik. Dalam arti saat tarik nafas simpatiknya diperkuat, ya fokus, kortisol, stres atau kalau bukan bicara stress ya fokus siap untuk fight atau flight sedangkan lepas nafas itu parasimpatik relaksasi lepas glukus kalau simpatik tarik nafas itu malah eh, lepas glukus kalau parasimpatik simpan glukus nah makanya kayak tiroid selain dietnya olah nafasnya akan bagus banget kita berolah nafas minimal yang imbang kan jadi tarik lepas jumlah yang sama atau kalau mau lebih lagi tarik nepak, lari lepas, lepasnya lebih panjang. Itu akan lebih memicu untuk para simpatiknya. Karena secara umum manusia tanpa sadar bernafas, ternyata penelitian melaporkan, ya, nariknya lebih panjang. Itu tanpa sadar. Dan itulah kenapa membuat orang banyak sebenarnya, stres. Sehingga pola nafas itu kan dikenalnya lebih menekankan anti stres. Tapi dengan relaksasi itulah sebenarnya, kembali kepada keseimbangan karena harusnya tuh nafas tuh harusnya imbang tapi karena kebanyakan kita simpatiknya nah itu dia para simpatiknya yang jadi ngaco dan menimbulkan banyak penyakit ya kita tambah dari saya oke kalau pak, pas saya, ya. saya tambahin lagi pak ya kalau eh, apa namanya eh, di di apa lima pilar itu kan ada makan feeding dan tidur itu sangat juga mempengaruhi simpatiknya. Jadi pada waktu kita makan, para simpatik itu akan terekspos. Dan pada waktu tidur, itu akan meredahkan simpatiknya. Nah, Itu sebabnya kalau di KFLS itu waktu makan sore menjelang jam 8 itu sebaiknya penuh, Pak. Makannya banyak supaya kita bisa tidur. Nah, Biasanya kan gitu ya, Pak. Kalau kita makan enak, tidurnya juga enak. Nah, itu sebabnya kalau kita jendela buka makan itu dari jam 12 sampai jam 8 malam, makan yang jam 12 itu sedikit-sedikit aja, tapi yang full itu makan malam. Jadi beda sekali dengan teori orang zaman-zaman lalu, makan malam tidak boleh. Padahal kalau ini, karena kita mau... Gitu sih Pak. Oke, okay. ini sebelum pertanyaan berikutnya, uh, saya mau nyambung soal jendela makan tadi. Kalau dari pengertian dari, dari sisi jam organ tubuh, kan pencernaan harus istirahat itu jam 10 atau jam 11 malam, paling telat jam sebelas malam. Dan memang pencernaan itu antara tiga jam sampai empat jam, tergantung apa yang dimakan. Kalau karbohidrat, kan bisa malah dua jam selesai. Kalau ikan tiga jam, tapi begitu daging itu paling enggak empat jam. Nah, kalau makan malamnya jam delapan malam, maka jam dua belas baru selesai. Padahal di sini jam sebelas malam, sepuluh malam itu pencernaan sudah selesai. Nah, apa jendela makan ini jam delapan malam tuh enggak kemalaman, Bu Dokter? Atau atau boleh lebih, misalnya jendela kalau jendela makan saya akan pakai jam malah jam enam malam saya sudah terakhir. Cuma emang saya makan sarapannya. Bukan jam 12 ya, maju jam 10. Ini soal jendela makan nih. Kalau Kenapa jam jam 8 malam, apa enggak jam 6 malam, supaya jam 9, 10 waktu tidur itu betul-betul di lambung dan di... Itu udah udah selesai, itu di saluran di sampai ke usus halusnya udah selesai. Dasarnya ini semua tentang gula ya Pak. Hmm. Jadi pada waktu jam 12, kortisol itu kan turun. Hmm. Jadi pengaruh kortisor itu sedikit. Jadi akibatnya penyerapan terhadap gula juga berkurang. Makanya jam, lap, jam 12 sampai jam 8 malam itu makan dihitung. Jam 10 sampai jam 6 sore. Ja, iya jam. Jadi jam jam 10 pagi maksudnya. Sebenarnya ah. kalau keto keto, keto yang ditarik kan juga tanya apakah beda sama keto? Ya. Kfll sama keto beda. Karena keto itu hanya mengatur Uh, makannya saja. Jadi rendah karbohidrat, high, pro, high, high, high fat, uh, uh, protein sedang. Dia boleh makan dari pagi, Pak. Dari pagi dia mau makan, nggak apa-apa. Yang penting itu tercapai. Tapi kalau ke AFLS nggak bisa, karena kita melakukan intermittent fasting. Selain menurunkan karbohidrat pengaruh apa menggunakan pengaruh apa menghilangkan pengaruh kortisol kita perlu untuk me, me, mendapatkan ini ya apa namanya autofagi dan autofagi itu diproduksikan malam Pak De... ya maksudnya maksudnya misalnya makannya eh, tidak jam 8 malam terakhirnya jadi terakhirnya jam 6 sore gitu misalnya gitu lebih lebih maju kalau saya sih enggak masalah, Pak, tapi tetap buka puasanya jam 12. belas. iya. Oh. Kan itu kalau terakhir kita membukakan kan kita bisa memperkecil jendera makannya. Iya, iya, karena ya. kalau dari sisi dari sisi misalnya makan daging itu kan butuh waktu 4 jam pencernaan. Ya. Mm -mm. Sedangkan waktu tidur, istirahat harusnya pencernaan sudah selesai. Nah, kalau kita jam delapan malam, berarti jam 12 dia baru selesai. Padahal masa itu harusnya sudah masa penyerapan makanan. Kalau dari, sedih, dari sisi, bukan perhatikan soal gula ya, tapi soal masa pencernaan. Kalau daging kan lebih lama dicernanya. Empat jam, ikan tiga jam, karbohidrat dua jam. Nah, kalau jam 8 malam makan daging, kayak masa kerja pencernaannya, waktu tidur belum selesai. Mungkin itu aja dari saya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan. Pada masa jendela puasa, boleh nggak minum kopi pahit tanpa gula? Teh, teh pahit. Oh, boleh banget. Okay. Boleh banget. Teh pahit, nah, kopi kan, pahit tanpa gula ya? Betul. Dan itu harus pagi ya, Pak. Jangan jendela puasa yang malam. Karena itu kopi dan teh itu akan meningkatkan simpatis. Karena kan detak jantung akan bertambah Baik. waktu kita minum kopi. Hmm. Jadi, eh, itu sebaiknya diminum waktu pagi. Apalagi kalau eh, Bapak-Ibu punya masalah dengan tidur malam. Oke. Okay. Tidak dianjurkan minum sesudah, eh, apa, eh, eh, pas puasa yang jam 8 malam ke atas, Pak. Oke, tambahan dari saya buat teman-teman yang misalnya punya resistensi terhadap kafein, ya. Nah, maka maksimum 200 ratus miligram satu hari, satu gelas kopi itu 70, sampai 140 tergantung apa ya. Double espresso segala macam, maka maksimum dua gelas. Tapi kalau enggak punya masalah dengan kafein, berarti enggak masalah. Sedangkan teh itu hanya sekitar dua puluh maka kalau yang misalnya minum kopi, jantungnya berdebat terlalu keras dan susah tidur, sebenarnya tehnya bisa diperbanyak. Karena teh kan tein, sedangkan kopi itu kafein, Tein dan kafein ya, istilahnya satu saudara gitu ya, fungsinya sama. Nah, itu pagi hari, seperti yang Ibu Dokter sampaikan, tapi jumlahnya, kalau ada masalah dengan resistensi kafein, maka... Bisa kopinya dua gelas, lalu tambah tehnya yang lebih banyak. Pada jendela makan boleh tanpa gula. Oke, kita lanjutkan lagi. hba satu c saya 5, tapi gula darah saya sekitar 150 bulan lalu. Satu bulan lalu cek lagi HbA1c-nya 5,2. Gula darah tetap aja sekitar 140-an. Mungkin ini ngetes gulanya bukan pagi hari kali. Oke, kalau gitu bisa dijawab sekalian, Ibu, dalam program-program seperti ini, sebenarnya kita tes gula darah itu baiknya jam berapa ya? Supaya supaya mewakili metabolismenya tubuh dan dan kita nggak kayak... Karena kalau ngetesnya jamnya salah kan juga kita betul, bisa bingung. Betul, ya. betul. Silakan Bu, dokter. Kalau kami di KFLS itu dianjurkan jam 9 sampai jam 10 hmm. pagi. Jadi itu setelah kira-kira 10 eh 12 jam puasa ya jam 10 malam sampai jam 9 13, 19, jam, ya, 10, 20, 10, 13 jam ya itu dianggap karena kalau lebih misalnya kita periksa jam satu siang itu pasti udah rendah karena kita kan nggak makan eh, nggak ada eh, kalau kita ikuti eh, apa intermittent fasting ya pasti rendah kalau kita makan sebelumnya ya kecepatan hmm. jadi bisa jadi, tinggi. Ada juga nah. pertanyaan kemarin ada, ada eh, dari penyintas diabetes tuh wa eh, saya dia diperiksa gula puasa itu pas saat makan ya saya bilang namanya juga puasa kan nggak makan kenapa diperiksa saat makan ya itu valid nggak ya nggak valid bu gitu jadi eh, definisinya eh, ya harus dipegang iya <laughs> ada pertanyaan yang mungkin tadi entah terlambat masuk atau kurang jelas juga mengenai tadi kan kalau misalnya lagi apa ini apa sakit flu atau mengalami hilang krisis, boleh minum IHA. Bisa diperulang, dipertegas IHA itu apa dan contoh-contohnya? Oh, contoh sih nggak ada. IHA itu produk dari uh, imunator honey. Itu diproduksi. Uh, jadi dia punya treatment sendiri. Terus terang saya nggak tahu treatmentnya bagaimana. Dia uh, dimasukkan dalam inkubator apa gitu. Uh, cuma pada kami KFLS yang punya penyakit ya Pak kayak misalnya saya diabetes, ada yang sakit ginjal, ada yang sakit kanker itu dianjurkan minum di dioles di semua lubang. Jadi masukin dalam mulut, di uh, lubang hidung, lubang telinga uh, tapi tidak banyak, kemudian maaf di vagina, di anus dipakai itu. Imunitor? Immunator honey. Immunator honey. itu berarti ya. jenis madu ya. Betul, madu tapi dia sudah di treat rantainya. Saya nggak ngerti itu karena... eh, uh, yang enggak... Ibu, itu, itu minta import, maaf, import Saya enggak ngerti impor atau produk lokal, ya Bu? Ya, produk lokal, produk lokal boleh Bu sebut merek enggak? Bapak Bu, kita endorse sekalian. ya. Enggak ada merek, Pak, cuma imunator Hani aja, dan harganya lumayan mahal empat ribu. Itu satu botol gini, tapi saya bisa pakai 6 bulan karena oh, saya minumnya okay. cuma satu tetes. Belinya di apotek atau di eh uh, Biasanya ada toko-toko KFLS yang mereka jual? Online ada juga ya bu ya? Online Astaga. boleh tapi hati-hati palsu aja pak. Wow, oke nanti kita bisa diperjelas di WA group ya bu ya. Iya bisa. Imunator Hani, oke. NASA belum, siapa pun juga belum pakai itu tuh. Saya pakainya agak, tapi mungkin bagi teman-teman juga begini ya. Ada saya kan dietnya agak longgar sebenarnya kalau dibanding dengan KFLS ini, tapi memang saya sebenarnya saya cek DNA saya itu resistensi insulin itu saya rendah. Jadi kebanyakan orang diabetes itu resistensi insulin itu tinggi. Iya, betul. Nah, saya itu rendah bahkan hijau. Jadi ramati hijau itu bagus banget itu nggak ada resistensi sama sekali. Lalu kuning lalu merah saya itu hijau lah. Kenapa saya diabetes? Berarti saya ibu saya memang diabetes gitu ya. Tapi itu berarti pankreas saya jelek. Jadi pankreas saya jelek. Tapi lebih mudah menyembuhkan seperti orang seperti saya karena yang penting saya low karbo nggak ketat-ketat banget lalu saya memberikan kesempatan pankreas untuk sembuh lewat mekanisme regenerasi sel dan dengan cepat saya bisa lepas obat karena saya tidak punya resistensi insulin nah sedangkan teman-teman yang diabetes selain pankreas jelek juga resisten insulin nah ini mungkin butuh perjuangan yang kayak model KFL, K itu atau KFLS ini kan ini kan ketat banget gitu ya jadi teman-teman juga agak bisa, bisanya harus resisten insulin tinggi pakai pola saya mungkin tidak akan sembuh seperti saya ya, tapi ibu dokter Mira menurut saya ini ketat banget, tadi saya saya dengerin begitu, waduh ini mah ya tapi nggak tapi masih tidak seketat itu yang nggak boleh makan sayur ataupun makan bumbu ya itu yang dari saya concern saya kan di situ. Oke kita lanjutkan lagi. Uh, Apakah KFLS cocok untuk orang-orang yang LDL sering tinggi dan harus minum statin setiap malam? Pengalaman anak saya coba diet keto LDL-nya melonjak tinggi. Uh, kalau boleh jawab ya kemarin ya, juga enak. saya posting tuh di grup penyintas diabetes ternyata dengan rajin minum kefir yang saya juga nggak sadar ternyata itu probiotik ya itu bisa menurunkan kadar kolesterol kita. Terus apa ada gunanya nggak orang terus minum satin? Gak ada gunanya, gak ada gunanya. Uh. Karena kerjanya beda pak. Jadi asetil koa itu pada orang keto dia masuk di um, mitokondria. Jadi sedangkan kalau kita mau menurunkan kolesterol itu, lipolisis itu, adanya di luar mitokondria. Jadi sedangkan asetil koa itu harus cuma satu kali pakai, jadi nggak bisa di dua kali pakai. Satu dipakai sama low carbs, satu dipakai sama statin. Nggak bisa, cuma satu bisa dipakainya. Jadi kalau kita sudah makan low carbs, LDL-nya kita tinggi, paling ampuh minum kefir, karena saya Pengalaman tuh enggak nggak pernah naik pak, nggak asam urat juga. Pernah asam urat 13, tapi saya cuma minum itu uh, apa namanya apple cider itu turun sendiri, udah. Iya, kayak bener. Saya minum kefir sejak tahun 2009, 2010. Dan saya kolesterol saya bagus sekalipun satu hari makan 4, 5, 6 telur sakuning kuningnya ya. Emang ya kefir salah satunya. Uh, ikut bisa mengurai uh, lemak maupun karbohidrat, bahkan juga protein rantai panjang kasein yang sering orang bermasalah minum susu, ya sudah menjadi W itu kan, W itu protein udah rantai pendek bahkan udah udah kayak asam amino jadi kefir disarankan, belum lagi probiotik yang ada termasuk Projus. probiotik penghasil enzim protease yang penting untuk orang yang pemakan protein makanya kalau orang pemakan protein tidak minum probiotik wah itu bisa bisa-bisa bahaya karena proteinnya tidak terurai. jadinya apa jerawat jadinya apa bisul itu ya jadi kita boleh minum kefir uh, kalau uh, tadi misalnya cuka apel lalu yang lainnya lagi sebenarnya juga mulai ikut terganti dengan jus bro karena ada asamnya di situ Oke okay, kita lanjutkan lagi eh uh, Bu dokter, apakah selama masa induksi dan konsolidasi diperbolehkan minum vitamin seperti multivitamin dan sejenisnya, multivitamin, multimineral? Uh, tentu kita mengikut KFLS ini untuk menghilangkan pemakaian obat ya. Uh, tujuannya sih, kalau menurut saya, kalau saya itu begitu dan umumnya teman-teman yang ikut KFLS itu pengen stop obat. Jadi uh, boleh nggak minum? Boleh aja sih, cuma buat apa? sedangkan kita dapat vitamin misalnya kita makan hati hati sapi ya itu sangat komplit loh kalau kita browsing di apa namanya di Google isinya dari hati sapi itu sangat sangat komplit untuk apa namanya vitamin yang harus kita supply dari luar. Jadi kalau menurut saya sih boleh aja sih tapi buat apa? Ya takutnya mungkin makannya gisinya kurang lengkap. Jadi, tapi paling tidak vitamin dan mineral bukan obat ya suplemen. Tapi kalau udah tercukupi dari gizinya, ya nggak usah. Kalau ragu-ragu, iya, betul, ya, betul. ya kalau kacangnya. Telur aja, ya. jangan beli obat. <laughs> Apakah KFLS cocok untuk yang ingin makin oh, naik, eh, okay, naikin berat badan? Sudah dijawab. Mama saya pernah gula 40 pingisan karena makan obat double ke UGD dicek gula 40 ya ini tadi bukan pertanyaan tapi udah tadi ceritanya Bu dokter juga begitu hmm, takaran karbu tadi udah dijelasin ya Pak Irianto nanya mau tanya apakah KLV itu program diet keto tadi Aha. sudah ada tuh ya yang medium yang karbonya berapa di sesi di bagian awal tadi sudah dijelaskan Oke kita lanjutkan lagi Orang yang punya masalah mah minum teh hijau dalam perut kosong apa tidak menimbulkan iritasi? Yeah. Uh, kalau kita hanya minum teh, mungkin uh, ada beberapa orang yang nggak nggak apa namanya nggak nggak uh, uh, uh, agak sensitif ya. Tapi kalau kita awali dengan minum uh, VCO itu sebagai pelumas, uh, itu sebabnya saya yang dulu juga sakit mah itu sembuh sakit mahnya justru karena saya justru sekarang saya minum uh, apple cider uh, apple cider vinegar minum uh, kefir kefir tuh asem banget loh terus makan apa lagi ya yang asam begitu tuh sekarang aman-aman aja minum kopi coba pergi ke dokter sakit mah jangan minum kopi padahal saya mah minum kopi <laughs> jadi sekarang saya lebih bisa bisa ngerti ya ke pasien bahwa ternyata kopi itu enggak nggak nggak bikin nggak bikin apa iritasi ke kalau kita makan cukup apa perut kita ter eh, apa fili-fili dari usus itu baik kondisi fili, eh, usus baik ya kita nggak akan kena sakit mah ya tambahan dari saya kalau teman-teman minum jus bro atau kefir dan ada masalah selain diabetes mah atau GERD yang sering saya katakan atau saya tulis minumlah itu bersamaan dengan pas makan ya bersamaan dengan pas makan minum kefir dan jus glownya ya bisa bersamaan tuh mati bisa minum terus makan atau makan terus minum itu boleh terus saya jawab juga makan daun kelor ya daun kelor kan oh, iya. pokoknya batang daun bunga udah ya gampangnya itu saya saya suka tuh istilahnya Bu Dokter Mira ini saya yang Terus saya dapat dari Bu Dr. Mira nih istilah makan sayur tapi yaitu asal apa batang sayur dan bunga gitu. Oke, saya lebih ketat lagi sekarang. <laughs> kelor ikan ya daunnya boleh gitu ya. Jadi daun kelor itu kelor malah bagus tuh. namanya. merel itu kelor itu nama Latinnya Moringa tree tapi juga disebut dengan Miracle tree. Oh, Miracle tree. Okay. ya Bahkan ada yang menyebut namanya her, sebutan ya herbal milk karena kandungannya juga kayak susu lengkap sekali mineral dan hmm. vitaminnya bahkan kalau di Jawa tuh buat ngusir setan <laughs> karena mineralnya lengkap sekali bahkan kalau orang yang ada asam urat malah nggak boleh banyak-banyak karena zat besinya juga tinggi hmm. ada juga sing sing kan termasuk langka sebenarnya itu, itu apa oh. mineral langka tapi dalam kelornya ada saya, saya cerita aja tambahan PBB itu pernah waktu menangani kekurangan gizi di Afrika kalau bisa di, dibikin apa namanya keluarga keluarga seluruh piara domba gitu diambil susunya lama banget belum lagi di Afrika tuh rumputnya uh, susah rumputnya susah dan darah kering maka mereka menggunakan Moringa tree miracle tree saya tertarik dengan cerita itu gitu kan lalu saya cari moringa tree miracle tree saya cari fotonya saya zoom ya ini mah kelor <laughs> dan juga di NTT daerah yang gersang itu dia hidup kelor ini kayak pohon singkong batangnya dipotong ditancap hidup dan itu itu yang kenapa juga saya udah sepuluh tahun uh, saya tanam sendiri di rumah saya pohon kelor dan sekarang di kompleks saya satu RW dah mulai banyak juga yang berapa ikut tanam kelor oke kita lanjutkan lagi soal kelor selesai sulit menaikkan BB bisa coba ya tadi udah dibahas soal menaikkan e, kalau kita minum probiotik berlebih tidak baik tidak baik semuanya yang berlebih nggak baik ya kalau baik. menurut dokter ya dua gelas sehari bahkan kalau misalnya kita bicara Yakult atau proteakol buatan kalbe dia itu udah labelnya dua botol sehari jadi kalau kita bikin sendiri kan itu ukurannya kan gelas, ya dua gelas. Kalau saya ya malam minum kefir, siang jus pro. Jadi jus pro hanya segelas sehari, kefir segelas sehari. Udah itu udah udah cukup. Karena dalam satu mili itu ada kira-kira sepuluh pangkat lima jumlah mikroba. Kalau bicara mikroba, bicara antioksidan dalam uji lab maka itu satu mili itu aja 3.900 unit. Jadi itu udah lebih dari cukup. Jadi segala sesuatu nggak boleh berlebihan. Minum vitamin C kebanyakan, nanti perutnya mual juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Terima kasih, terima kasih. Maaf, dihubungi dulu. Oke, saya diabet, gula darah puasa 122, HP 1 c 6,9, kolesterol 248. Apakah bisa diet dengan KFLS? Yeah. Bisa, bisa. E, KFLS dan minum kefir aja. <laughs> Memang yang banyak ditakutkan tuh kolesterolnya nih Bu dokter. Banyak kan gulanya turun Betul. tapi kolesterolnya naik nggak? Itu jadi 300. Betul, sebenarnya sih Pak, kalau menurut saya kita nggak perlu takut kolesterol naik. Kenapa? Karena itu sumber energi yang kita, gitu kan? Jadi harusnya nggak perlu terlalu takut dan karbohidrat itu tidak ada sehingga yang mengikat karbohidrat, eh, yang mengikat kolesterol itu menjadi penyumbatan di pembuluh darah itu tidak ada selama gulanya rendah ya betul selama gulanya rendah dan percaya gula itu tidak akan nol di semua orang yang orang Afrika aja yang sudah tinggal tulang sama kulit aja diperiksa gula tetap ada Pak Iya jadi enggak gula itu tidak pernah nol nggak pernah Oke kita lanjutkan lagi ya kalau kolesterolnya tinggi berjemur aja terus minum kefir Oke, okay, tapi mungkin saya ingin tanya juga nih dari sisi ibu kan sebagai dokter ya dan juga pelaku KFLS. Kalau saya kan masih agak moderat, dalam arti ya kolesterol ya maksimum dua puluh lah gitu. Kalau dari saya sisi saya, gitu ya sebagai orang praktisi. Tapi gini, kalau dari sisi K, pelaku KFLS, gitu ya, sebenarnya kolesterol itu ada batasnya nggak? Atau bat, bat, bat, batasnya berapa yang masih aman, Bu dokter? Uh, ini cerita ya, Pak. Waktu saya kuliah dulu, kolesterol total kan sekarang standarnya 200, ratus ya? ya. wanita seratus ya. delapan dulu laki-laki. Waktu 200, saya kuliah sampai 200, dulu, waktu 220, saya kuliah ya? dulu itu tiga ratus standarnya. Hmm. Jadi yang namanya kolesterol total, parameternya 320. di atas 320 Kita bilang hiperkolesterol, tapi di bawah itu kita bilang ya, nah itu di, masih dianggap normal dan e, di kita di KFLS itu ada laboratorium tanda-tanda laboratorium yang namanya masih di dalam batas toleransi itu segini dan biasanya 320 masih dianggap normal untuk total ya tapi yang lain saya lupa wow jadi batasnya tapi cukup tinggi tapi juga di ya. KFLS juga itu nggak di nggak terlalu dibahas ya pak kita nggak terlalu bahas selalu patokannya GDP aja, oh. karena yaitu selama gula tidak ada pengikatnya nggak ada ya nggak bahaya di dalam tubuh dia ngalir ngalir aja tapi tidak menyebabkan penyakit. Nah, tapi berarti harus hati-hati terutama yang gulanya masih di atas 120 ya atau boleh katakan di atas Sulul, betul. batas gula, amannya makanya, 150 kali ya. Uh, kita stop obat 125 Pak. Oke, di bawah Jadi waktu saya masih suntik insulin, itu saya masih sun, masih masih tetap suntik dengan dosis yang rendah tentu mengikuti kadar gula darah saya. Nah, gula darah 125 sama yang menemukan KFLS ini Mas Tio itu dia bilangnya stop aja, stop aja obat, Mbak. Jadi waktu itu saya stop obat. Setelah di bawah 120 ya. 125 125, karena kalau di atas itu ketika ketemu kolesterol kan masih bahaya, masih bisa betul, mengental. Betul, betul. Karena bisa mengental, betul. bisa penyumbatan, bisa stroke. Jadi hati-hati kalau yang gulanya masih tinggi. Masih tinggi, nah, masih tinggi ke digit yang di atas 125 ya. kita Nah, hati -hati. itu kalau kolesterol tinggi bahaya. Kolesterol betul. tinggi menjadi bahaya. Tapi kalau kolonya rendah menjadi bahaya. Jadi perlu ditekankan ya bahwa... Kolesterol aman itu kalau gitu loh ya gulanya di bawah seratus dua Dan ada lagi yang mengatakan aman selama perbandingan ya dokter ya antara LDL dan HDL. Ya HDL itu harus tinggi pak. Makanya yang kalau saya menaikkan HDL itu cuma dua caranya olahraga sama minyak ikan sama omega tiga. LDL dan HDL perbandingannya berapa dokter I, amannya idealnya 13 apa satu tiga lah Pak ya maksimum ya Iya maksimum Oke okay. Oke okay, kalau oke okay, kita lanjutkan lagi boleh enggak sambal goreng peti sayur asin tauco swiki kuah <laughs> ya petinya buah sayur asin oke okay. Sedikit masalah, oke. Okay. <tuh> Kalau sudah sepuh, eh, apa, eh, apa? apa namanya tadi? Eh, te, apa? Eh, eh, yang difermentasi? petik, petik, petik. Saya yang satu lagi, kau cowok, kau boleh, Pak. Kau kacang ya, kedele kacang, kedele Iya, nggak boleh, kacang, kacangan. Oke, okay, fermentasi. Aja lanjutkan lagi materi KVS akan di-share ya saya di grup Taujo tadi nggak boleh ya sudah dijawab juga ABA1C saya tanggal 1 Juni 13 Uy, <laughs> itu kayak saya ya agak saya pun juga tertinggi 11 pernah 2009 belum mulai program ya Ya itu menjadi ketat tuh dietnya tuh ketat, ketat menjadi ketat sekali. Dokter, apakah bertambahnya umur dan sudah diabetes itu semakin bertambah temper menjadi cepat marah, emosi apa ada hubungannya dengan umur uh, diabetes terkon? Ada boleh nama umur enggak? Maksudnya Pak? Wah ini agak bentar, Apakah ter... Apakah diabetes dan mer diabetes lalu bertambah menjadi bad temper. Jadi emosian itu berhubungan dengan umur juga. Oke, saya juga sambil mesti cari ini sebentar ya, cari apa sumber power listrik. Kalau menurut saya sih bad temper itu tergantung perilaku ya, Pak. Manusia itu macam-macam, ada choleris, ada melankolik, nah pada tipe-tipe koloris, itu pasti pasti akan kalau dia tidak mau berubah tidak mau berubah ya pasti jadi bad temper apalagi dapat penyakit diabetes yang kita semua tahu dibilang penyakit ibu dari semua penyakit dan eh, itu sebabnya saya juga mengikuti KFLS ini karena saya mau membuktikan ternyata diabetes itu bisa sembuh karena dari zaman dulu kan kita tahu kita para medis aja tahu kalau udah diabetes ya udah itu aduh ber, ber apa ya dibilang berdamai dengan penyakit karena harus menerima keadaannya tapi kalau ternyata kalau kita menjaga pola makan kualitas hidup itu bisa sembuh kok oke saya ini pindah lokasi karena listrik saya hampir habis ya saya selesaikan beberapa pertanyaan ya kalau sudah tua dan empat setengah bulan ikut kit, Tuh, saya terakhir makan jam 5 sore jam 6 minum kefir ini bukan pertanyaan Oke okay. jadi bingung ini pelajaran Pak Jarod dan ada tentang keto jadi bagaimana ini kalau keto katanya radikal bagaimana umur saya udah 74 <laughs> ya yeah, gimana supaya semuanya udah umur-umur Ya, menurut saya sih, Ibu, Bapak, teman-teman, mencoba sekuat mungkin ya, sekuat mungkin. Bagaimana menemukan juga, gula ini faktornya banyak ya, dari dietnya, makan, olah nafas, tidur, belum lagi masalah hati, kalau diet bikin stres, ya nanti malah nggak sembuh-sembuh, iya. jadi ya. Yang punya komitmen kuat dan mampu melakukan, ya silahkan. Kalau enggak, dikombinasi dulu aja. Kalau saya sih, mungkin saya berbagi ya. Tapi sekali lagi, saya setiap orang itu kondisinya beda. Saya dari hasil tes DNA, saya resistensi insulin itu saya tidak ada masalah sama sekali. Berarti saya diabetes karena faktor salah pola makan, mewarisi pola makan yang salah sampai pankreas saya rusak sehingga insulinnya sedikit. Jadi saya fokus bagaimana menyembuhkan pankreas. Nah, pankreas sembuh itu kan bisa, seperti yang saya jelaskan, regenerasi sel, itu terjadi kalau tidurnya pulas, olah nafas, makan yang tepat. ya. Untuk pankreas, ya pare, mengistirahatkan pankreas. Ya tidak harus total tanpa karbu, saya masih bisa low karbu saya, bahkan masih jauh dari standar KFLS tadi. Ya, Malah dulu saya awal-awalnya masih makan umbi-umbian yang saya, yang kayak ubi ungu masih saya makan itu pun saya bisa sembuh itu pun saya bisa lepas obat gitu ya. tapi sekali lagi karena kondisinya berbeda nah kalau Bapak Ibu teman-teman yang umurnya udah 70 74 bahkan ada juga yang kemarin WA saya udah 80 tapi saya terserah jadi kagum juga 80 tahun masih semangat lepas obat <laughs> yang lain udah pasrah aja udah tuhan panggil panggil gitu ini masih semangat diketulah nafas ini saya termotivasi juga yang tujuh puluh aja semangat tapi gini ya nggak usah ekstrim banget ya tapi paling tidak nih kalau misalnya nggak lepas obat tapi dulu misalnya satu hari pagi sampai tiga butir 4 butir bisa turun separuh aja udah bagus banget jadi udah jauh bisa mengurangi Obat-obat yang diminum, apalagi lah umur dah tujuh lebih, kan kadang, kadang banyak ya obat diabetes, obat tidur, obat kolesterol. Nah nanti kita udah bisa berkurang separuh, separuh lebih lagi, lebih, lebih, makin lama makin banyak obat yang dikurangi. Intinya bertahap saja, ya bertahap. Memang kalau radikal itu sembuhnya cepat kayak yang grup cancer aja juga misalnya kayak Gavrila itu kan dia nggak kemo nggak radiasi tapi ya olah nafas sampai satu jam sehari tiga kali atau kalau setengah jam sehari enam kali itu kan aduh, banyak orang nggak sanggup juga ya sekali lagi kalau mau berani ekstrim gitu pasti kesembuhannya lebih cepat tapi sekali lagi regenerasi sel sendiri juga hanya bukan hanya soal gula soal tadi deep sleep tidur yang pules hati yang gembira maka untuk teman-teman yang sudah ini kayak umur dah 74 ini radikal itu kan juga repot ya. Anaknya nggak setuju, anaknya marah <guluh> ya. Nanti aduh kok apa masalahnya kompleks gitu. Jadi itu boleh dipertimbangkan kalau nggak sanggup ya maksudnya dimulai bertahap. Jadi misalnya kayak kita sayurnya pun masih makan sayur terong, masih makan sayur tomat, pete juga masih dimakan, tapi kayak nasi, roti, bakmi, tepung tepungan udah enggak sama sekali. Buah ya yang namanya buah pisang, mangga, yang apel, jeruk difermentasi semuanya. Tapi sayurnya masih lebih. Itu itu menurut saya lebih bisa lebih nyaman. Memang mungkin sembuhnya butuh ini kalau radikal sembuhnya bisa katakanlah tiga bulan empat bulan gitu ya kalau saya dulu bilang sama diri saya sendiri ah setahun baru sembuh juga gak apa-apa hidup saya pasti lama <laughs> <laughs> saya nggak buru-buru itu <laughs> jadi saya bisa bikin enjoy santai gitu nanti kalau harus ngulangin lagi ya diulangin lagi gitu jadi saya bawa tapi ya bisa lepas juga gitu jadi ya bang gayanya orang beda-beda kalau saya saya berpikir begitu ya oke kita lanjutkan dulu lagi kalau untuk orang KF KFLS ya, benar-benar yang dipantang karbo, sumber sumber energi dari lemak. Berarti jeroan boleh ya, Dokter ya? Jeroan kuning kuning telur. Ada pengaruh daging putih lebih baik daripada daging merah enggak untuk KFLS ini? Eh, uh, enggak ada. Jadi jeroan boleh. Eh uh, hmm. otak aja boleh. Cuma hmm. saya aja enggak Nggak Tega masukin ke perut <laughs> gitu, tapi sebenarnya diizinkan. Jadi, kita orang makan bumbu, apa kuah bakso, eh, kuah, kuah tapi itunya isinya bukan bakso, tapi tetelan. Itu nggak hmm. enggak apa-apa karena memang boleh. Tapi, kalau menurut saya, saya suka cari lemak yang baik, gitu, Pak. Kan, lemak baik itu yang saya dapat tuh dari ikan. Uh, apa, avokado, almond, itu saya. Hmm. waduh, sebentar, ini jaringan saya internetnya atau jaringannya ibu nih. tes tes tes tes suaranya hilang Pak Sorry, tadi saya kepental ini di hotel lagi di <laughs> di hotel lagi dibetulin internetnya jadi putus saya kepental keluar oke sebentar saya uh, spotlight ibu lagi nah cuma karena saya kepental keluar ada masalah nih. Pertanyaannya hilang semua. Oh. <laughs> ya, sudah, udah waktunya juga. Udah jam sembilan, kurang sepuluh menit. Jadi, waktu waktunya juga udah habis. Oke, kita akan lanjutkan nanti di WA group. apalagi nggak materi PowerPoint-nya akan di-post ya? Lalu, uh, ya, kita bisa bahas lanjutan. Tapi sekarang, untuk 10 menit terakhir. Saya kembalikan ke Ibu, uh, Bu dokter, Ibu dokter, uh, untuk pesan penutup buat kita dah. Uh, oh, ya, Oke okay, bisa... Pak, Udah kembali. untuk penutup, saya yang mau saya katakan bahwa uh, sekarang, zaman sekarang, banyak sekali pola makan yang bisa uh, membuat kita sehat. Ada mediterania diet, ada banyaklah ya. Dan salah satu KFLS cuma harus tahu, KFLS ini bukan diet, tapi pola hidup, gaya hidup gitu. Jadi, dan bapak-bapak untuk memilih gaya hidup seperti ini, itu pilihan. Jadi, saya pun enggak maksa harus ikut, enggak walaupun gula darahnya masih tinggi, tapi enggak maksa. Tapi tidak ada salahnya untuk bapak dan ibu tahu bahwa KFLS ini juga bisa sesuatu cara yang bisa menyembuhkan. Waktu saya mengenal KFLS ini saya tidak punya pilihan. Jadi saya hanya mengadop ini tanpa bertanya ikutin aja caranya dan dengan berjalannya waktu baru saya tahu. Jadi saya mengajurkan Bapak Ibu, kalau mau mengadop suatu pola makan atau pola hidup sebaiknya mengerti supaya kita tidak bisa dibelok-belokin. gitu. Jadi, karena kita mengerti, eh, apa namanya, eh, apa namanya manfaatnya, caranya, dan satu lagi, eh, yang kita pilih itu harus mudah dilakukan. Karena kalau enggak mudah, ya pasti kita akan cheating melulu. Saya udah mau lima tahun, enggak pernah cheating, Pak. Nah, wow. itu yang, eh, salah satu penyebab, eh, gula darah saya saat ini. Mau ya, beli lagi internetnya, atau ya ini internet saya, atau internet bu dokter nih yang ganti stop suaranya. Bu dokter, suaranya berhenti. Oke, kalau gitu saya